Halo sahabat Zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang Ramalan Pisces di bulan September tahun 2020 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramadan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Oke, sebelum kita ke pembahasannya di sini, saya informasikan dan saya butuh bantuan serta meminta support dari sahabat zodiak 48 sekalian untuk mendukung channel kita yang lainnya yang ada di bawah ini dan linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi.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 Tahun 2020 untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Pisces di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu kari pekerjaan seorang Pisces di bulan September tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambilkan hubungan asmara seorang Pisces di bulan September tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Pisces di bulan September tahun 2020. Pertama, kategori kesehatan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori keuangan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori kartu dan pekerjaan. Selanjutnya, kategori hubungan asmara seorang Pisces di bulan September tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu kesimpulan atau punya memperkuat suatu ramalan zodiak Pisces di bulan September tahun 2020. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk kesehatan seorang Pisces adalah five of swords ataupun lima pedang secara umumnya five of swords itu diartikan melihat situasi kondisi dan memanfaatkan orang lain di dalam kesusahannya dan di sini jelas terlihat bahwasannya kesehatan seorang Pisces di bulan September tahun 2020 itu mengalami penurunan dan di satu sisi seorang Pisces memanfaatkan ataupun meminta bantuan kepada seseorang untuk melakukan suatu hal di dalam kehidupannya baik itu di dalam kategori pekerjaan baik itu di dalam kategori sesuatu yang ia butuhkan di dalam kehidupannya dan disini juga kesehatan seorang Pisces akan dibantu oleh seseorang untuk mendapatkan kesembuhan ataupun kesehatan yang maksimal di bulan September tahun 2020 dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Pisces sedang mengalami penurunan dan ia membutuhkan perhatian dari seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun mengkontrol kesehatannya di bulan September tahun 2020 agar lebih bagus lagi. Dan di sini seseorang orang tua akan memberikan perhatian itu dan memberikan suatu kenyamanan kepada seorang Pisces agar bisa istirahat penuh dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita kartu keuangan seorang Pisces di bulan September dan kartunya adalah two of pentacle ataupun dua poin secara umum dua pentacles itu diartikan proses kestabilan ataupun suatu tahap untuk mendapatkan keuangan yang lebih stabil dan di sini juga bisa dikategorikan mengambil satu langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan mengambil satu tindakan agar keuangannya lebih membaik dan sini menggambarkan keuangan seorang Pisces di bulan September tahun 2020 itu tidak mengalami gangguan apapun tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan di sini keuangan Pisces dapat ia kontrol sehingga keuangannya stabil di bulan September tahun 2020 namun di satu sisi seorang Pisces ingin mengambil satu tindakan dan mengambil satu langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi serta ingin mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan September tahun 2020 Hal dan tindakan itu ia akan lakukan secara maksimal dan secara ide yang sendiri. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara buktinya, Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, disini menggambarkan keuangan seorang Pisces di dalam kategori proses stabil dan ingin mengambil satu langkah untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan September tahun. 2020 dan di sini seorang Pisces mendapatkan dukungan dari seorang pasangan tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya sendiri. Selanjutnya kita kartu kard dan kerja seorang Pisces di bulan September dan kartunya adalah Two of One ataupun dua tongkat. Secara umumnya Two of One itu diartikan dua tindakan bersifat memilih satu tinggalkan dan satu lakukan namun di sini menggambarkan ataupun sangat condong kepada seorang bisnis ingin membuka sesuatu usaha di mana yang membuat suatu usaha itu yang dijalankan oleh seseorang ataupun orang yang dapat dipercayai tidak tertutup kemungkinan itu adalah pasangannya dan di sini juga digambarkan bahwasanya peluang yang didapatkan ataupun kategori suatu langkah yang diambil oleh seorang bisnis untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan September adalah dengan membuka usaha sampingan dan disinilah dikategorikan seorang Pisces memanfaatkan kinerja orang lain untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Yang menunjang kehidupannya akan lebih bagus lagi, dan di sini juga dapat dikategorikan seorang Pisces akan berencana membuka usaha sampingan yang ia berikan kepercayaan kepada orang yang sangat ia percaya dalam hidupnya. Tidak tertutup kemungkinan adalah pasangannya, dan untuk support energinya adalah. King of one secara umumnya King of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan di disini adalah seseorang yang lebih dekat dengan seorang Pisces ataupun yang lebih tua dari Pisces dan disini menggambarkan seorang Pisces berusaha membuka pekerjaan sampingan di bulan September tahun 2020 dengan memberi kepercayaan kepada seseorang yang lebih tua dari seorang Pisces sendiri ataupun yang dipercayai oleh seorang Pisces tidak lain dan tidak bukan adalah kerabat seorang Pisces sendiri Selanjutnya, kita kartu hubungan asmara seorang Pisces, dan kartunya adalah Five of Cups, ataupun Lima Piala Secara umumnya, Five of Cups itu diartikan berjuang untuk melepas masa lalu, ataupun move on dari masa lalu, dan melihat peluang yang masih ada, ataupun melihat harapan yang masih ada, untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara. Dan di sini digambarkan seorang Pisces ingin dari masa lalu dan berjuang untuk melepaskan masa lalu di mana di satu sisi seorang Pisces ingin memulai hubungan asmara yang bersama seorang yang baru dan bersama seseorang yang ia percayai ataupun di sini dikategorikan bersama seseorang yang bisa memahami dirinya dan membantu seorang Pisces di dalam kategori kehidupan. Dan untuk support energinya adalah Kenaik Offshore secara umumnya kenaik offshore itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Pisces ingin move on dari masa lalu dan berjuang melepas masa lalunya serta seorang Pisces ingin menjalani hubungan asmara bersama orang yang baru yang bisa membantunya di dalam suatu kehidupan yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang merupakan sahabat karib sendiri yang memberikan masukan kepada seorang Pisces agar berhati-hati dalam melangkah terutama di dalam hubungan asmara dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength secara umumnya strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan kekuatan di dalam hati kekuatan ataupun tegar di dalam menghadapi segala cobaan di dalam kehidupan dan jika kartu the strength kita gabungkan dengan kesehatan seorang bisnis di sini menggambarkan seorang visis melihat peluang ataupun melihat kondisi dan meminta bantuan kepada orang lain dikarenakan kesehatannya sedang menurun di bulan September tahun 2020 dan di sini seorang Pisces membutuhkan perhatian yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah perhatian dari orang tua Pisces sendiri dan di sini menggambarkan kekuatan dan kelembutan hati yang dimiliki oleh seorang Pisces sangatlah berdampak positif kepada kesehatan seorang Pisces di bulan September tahun 2020 selanjutnya jika kartu kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Pisces sini menggambarkan Seorang Pisces keuangannya stabil dan ingin mengambil satu langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan di sini seorang pasangan mendukung tindakan Pisces tersebut. Dan The di sini menggambarkan kekuatan dan kelembutan hati yang dimiliki oleh seorang pasangan merupakan satu masukan ataupun satu support yang sangat bagus kepada seorang Pisces untuk mengambil satu langkah yang bertujuan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Pisces, di sini menggambarkan seorang Pisces berusaha ataupun ingin mengambil satu langkah, yaitu di dalam kategori pekerjaan sampingan, di mana ia mempercayakan pekerjaan tersebut kepada seseorang yang merupakan kerabat Pisces sendiri, dan di sini menggambarkan kekuatan ataupun kelembutan hati yang dimiliki oleh seorang Pisces. Merupakan satu simbol kepercayaan yang ia berikan kepada seseorang tersebut, dan di sini orang tersebut tidak akan berani untuk mengkhianatinya Selanjutnya, jika kartu listrik kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara, seorang Pisces di sini menggambarkan seorang Pisces berjuang untuk melepas masa lalu dan move on dari masa lalu, serta melihat satu peluang yang masih ada ataupun harapan mendapatkan kebahagiaan di dalam hubungan asmara bersama orang yang baru dan di sini seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun sahabat Pisces sendiri memberikan dukungan agar lebih hati-hati di dalam memilih pasangan dan di sini strain menggambarkan kelembutan hati ataupun kekuatan Pisces di dalam suatu hubungan asmara merupakan suatu dorongan kepada seorang Pisces agar lebih berhati-hati di dalam memilih pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara di bulan September tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces di bulan September tahun 2020 itu berada di angka 5, 52, 22, 27, dan 76. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Pisces di bulan September tahun 2020. Semoga bermanfaat.